mantep hmm. memang cengkeh ini sangat manjur dan mujarab untuk yeah. menghajar kerasnya nikotin dan nikmatnya rasa aroma tembakau cocok goni dok enteng sudah nggak gelisah lagi penantiannya sudah aman aman ini tinggal ngatur aja nih. kita lanjutkan obrolan lagi pria ganteng itu relatif tapi pria yang mau menghunting dewi itu baru namanya pria yang kreatif Tujuh, hemat, murah turmarem. Yuk, idrah ketingwe mama shopping, mama glowing, papa linting yeah. Jayalah tempat Indonesia. Jayalah Rokok Tingwe. Sobat lindinger pecinta asap tembakau saya Indonesia Raya merdeka merdeka sore ini ada Doli. Om Doli ini Om Doli ini pecinta lindinger. rokok lintingan dewi juga ini ini barusan mau nyari cengkeh cengkeh ini cengkehnya yang punya <laughs> biangnya lagi pergi jadi terpaksa nggak ada ini Nggak ada ceketnya, ah, numpang, ngerokok Kita ngobrol sambil menikmati tembakau lain Ini biasanya kalau nggak pakai ceket Nggak mantap, ini terpaksa ini Yang penting terpaksa. asapnya ngebul full Nggak asem di mulut Jadi sambil ngobrol kerjaan Dan lain-lain, kita menikmati suasana sore ini Mantap nah, ini. ini tembakaunya, tembakau pabrikan merek Marlboro rasa Marlboro tapi papirnya replika apa black. ini ya. black, black. <laughs> tapi nggak masalah yang penting rasa rasanya mantap mantap kita bakar dulu biar merasakan nikmat sensasi dari tembakau tingguin pol. Sore-sore kita berdua lebih seru nanti karena ngemprotoknya lebih lebih mantap, lebih mantap. kopi itu ketemunya dengan rokok. rokok. Mantap. Merokok jangan takut mati. Kalau mati kan ada korek untuk hidupin lagi. Ya, pakai cengkeh. Kurang ini ya, kurang kurang nonjo rasanya. Biasa pakai cengkeh, sih. cengkeh Ya. ya. Masuk, orangnya masuk Tapi memang kenikmatannya kurang mendang gitu ya Karena cengkehnya itu Biasa emang. apa ada cengkehnya ya. Dia selalu dicampur dengan cengkeh Ditambah pasti iya. porsi racian dari sananya masih kurang ditambahi iya. lagi dengan ini Dengan cengkeh Amin, amin, amin Cengkehnya udah datang Akhirnya ketemu Om, om ditunggu-tunggu Cengkeh cengkeh sobat lindinger ini baku tingui ini kalau enggak pakai cengkeh umdol ini rasanya kurang rendah kurang mantep memang cengkeh ini sangat manjur dan mujarab untuk iya. menghajar kerasa nikotin dan nikmatnya rasa aroma tembak kocok karur gondok, adikan enteng sudah enggak gelisah lagi penantiannya sudah aman. aman aman ini tinggal ngatur aja kita lanjutkan obrolan lagi, Sip. pria ganteng itu relatif, tapi pria yang mau ngelinting Dewe itu baru namanya pria yang kreatif, tok, setuju hemat, murah turmarem, yuk idrah ke tingwe, mama shopping, mama glowing, papa ngelinting, jayalah tempat ke Indonesia, jayalah rokok tingwe,